Hai hai hai Seperti yang ditunjukkan oleh data pemerintah di India Bahwa dalam 3 tahun terakhir Setidaknya ada satu orang yang terbunuh setiap harinya Akibat konflik dengan harimau atau gajah Ya, statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Menghitung setidaknya ada sekitar 1.144 orang Yang terbunuh dalam satu tahun Dan berikut adalah beberapa pertemuan manusia Dengan satwa liar paling mematikan di India di masa lalu Yang pertama, serangan buas macan tutul Seekor macan tutul jantan berusia sekitar 2 atau 3 tahun dipukuli sampai mati oleh warga setempat dengan bersenjatakan tongkat di desa Mandawar di daerah Sonagurgaon pada kamis pagi Kejadian mengerikan tersebut diduga terjadi setelah macan tutul itu menyerang delapan orang dan salah satunya termasuk seorang pejabat dari Departemen Kehutanan. Di waktu yang sama, seekor macan tutul jantan yang sedang terluka juga ditemukan warga ketika berlindung di kamar tidur di salah satu kompleks perumahan di Gauhati. Setelah itu, petugas kehutanan membawa macan tutul tersebut setelah hewan buas itu ditenangkan dengan obat bius. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Yang kedua, penampakan harimau yang ganas Selain macan tutul tadi, kali ini ada seekor kucing besar yang masih satu keluarga dengan macan tutul Hmm, siapa lagi kalau bukan harimau? Gak heran ya, jika satwa yang satu ini sering kali terlibat konflik dengan manusia. Namun kali ini, satwa cantik dengan corak loreng ini tertangkap kamera ketika seekor harimau benggala menyeret babi hutan setelah membunuhnya di Taman Nasional Rantambore di Sawai, Madopur Rajasthan. Yang ketiga, Amukan Gajah Liar. Ya, insiden selanjutnya yaitu ketika gajah liar mengejar penduduk desa di India yang berusaha mengusir mereka dari desa Misamari di pinggiran Gauhati, negara di bagian Asam. Siapa sangka ternyata hewan dengan tubuh raksasa yang terlihat tenang ini ternyata bisa berubah menjadi hewan yang sangat merikan ketika marah atau merasa terancam. Konflik mematikan memang sering terjadi ya. Bahkan gak hanya sekali, melainkan berulang kali di India Yang pada akhirnya, tumbuhan dan satwa liar di dalam hutan menjadi terbatas Dan tanpa disadari, hutan dan padang rumput secara perlahan terus menyusut Serta akan berdampak pada kehidupan manusia Hal tersebut ternyata ditunjukkan oleh data Bahwa sekitar satu orang telah terbunuh setiap hari selama tiga tahun Dan kebanyakan insiden mengerikan ini disebabkan oleh harimau yang berkeliaran atau gajah yang mengamuk. Statistik yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan India menghitung dengan total sebanyak 1.144 orang telah tewas akibat konflik manusia dengan hewan buas Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe